Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat datang Dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dari Idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like Comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik hingga kabar-kabar gembira dari Lasty dan Bilar untuk mengawali perjumpaan kita Tentu kita sudah disuguhkan kabar gembira Alhamdulillah bersahabat ya untuk karya terbaik Lesti Yang berkolaborasi bersama Tehmeli Guslaw, Kak Nagita Slavina, dan Selin Itu sudah trending 5 di Youtube Wow, congrats ya untuk Trinity Optima Alhamdulillah kolaborasi Lesti Teh Meli, Mama Gigi, dan Selin sudah tembus di angka 5 trending Youtube Kita bangga, kita bahagia sekali, Masya Allah ternyata dukungan memang luar biasa Untuk karya-karya terbaik dari orang-orang hebat dan wanita-wanita yang sangat menginspirasi Info ini juga kita dapatkan dari akun l2w.id, kalimat caption pun dituliskan Congratulation Trinity Optima Trending 5 di Youtube Yey Les lovers hebat Allah banget ya kita bangga Dan pastinya kita selalu dibikin bahagia sekali Alhamdulillah Karya-karya terbaik Bunda Lesi Kejora Selalu bisa masuk trending Kita bangga banget Ini juga berkat kekompakan kita Yang tak henti-hentinya selalu mendukung dan mensupport dengan tulus karya terbaik Lesti maupun Papa Bilar komentar pun banyak sekali persahabat ya yang diberikan oleh Lesa Lovers tentu komentar-komentar yang sangat positif dari akun Nengdotutik74 mengatakan Masya Allah Alhamdulillah pucuk-pucuk naik ke pucuk yuk semangat mudah-mudahan persahabat yang bisa trending satu buktikan kekompakan dan kesolidan kita semuanya untuk selalu mendukung yang terbaik karya dari Lesti Kejora Yang tentunya berkolaborasi bersama Teh Meli, Mama Gigi, dan Kak Selin Semangat untuk kita semua Buktikan kesulitan kita Buktikan kekompakan kita sebagai Les love Lovers Yang selalu mendukung karya-karya idola kesayangan kita Lesti maupun Papa Bilar Kemudian bersama disimak juga info selanjutnya Kali ini kita dapatkan dari SCTV yang menginfokan acara Malam Puncak Hari Ulang Tahun SCTV yang ke-32, 5 hari menuju SCTV 32 Extraordinary Jangan sampai lupa Ternyata selain Leslar Yang akan tampil ternyata ada A.R. Dengan Mama Gigi juga Yang ikut turut memeriahkan Acara HUT SCTV yang ke-32 Ini kejutan banget Untuk warga Konoha spesial Leslar akan tampil bareng Dengan pasangan A.R. dan Mama Gigi ini kejutan juga persahabatan, jangan sampai lupa dicatat tanggal dan harinya, tepatnya hari Rabu 24 Agustus pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan ya untuk selalu menyaksikan kejutan yang akan diberikan oleh idola kita. Berikutnya persahabat info juga kita dapatkan dari Official les Lovers Indonesia diingatkan kembali biar gak lupa persahabat ya untuk semuanya terkhusus Lesla Lovers Indonesia akan ada acara Reuni Akbar Les Lovers Indonesia hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 10:00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat di Taman Impian Jaya Ancol, area zona 5 dan 6 Pantai Lagoon. Jadi jangan sampai lupa untuk semuanya ikut selatuh rahmi persahabat ya. Ini momen spesial banget untuk warga Konoha untuk bisa bersilaturahmi satu dengan yang lain, mudah-mudahan kekompakan kita tetap terjaga dan terjalin dengan baik. ya. Ini juga dalam rangka merayakan Anniversary Les Lovers yang kedua tahun dan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Jadi jangan sampai lupa untuk ikut andil juga di acara Reuni Akbar Les Lovers Indonesia. Berikutnya persahabat disimbang juga diunggahan IGS-nya Bang Boril satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto karangan bunga nih persahabat ya Wow spesial dari fanbase yang luar biasa yang selalu mensupport idola kita dengan tulus ada ucapan selamat juga nih happy satu tahun wedding nih untuk Leslar Leslie Bilar dari Lesland Hongkong real ya masya Allah mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan doa baiknya juga bisa tentunya berbalik ke yang mendoakan amin. Kita lihat juga bersahabat ya, selain dari Lesoth Hongkong Real, ada juga kiriman bunga dari Lesoth Lover's World nih, fanbase yang luar biasa juga mengucapkan selamat happy anniversary yang ke satu tahun untuk pernikahan idola kesayangan kita, mudah-mudahan pernikahannya langgeng Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah untuk kelas Amin. Kita masih menunggu cedukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari idola kita, Lesti dan Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.